Oi! What? Eh ade pun boleh je lu ni ngau, mau mau pala le. Kuah sana. Eh dia tu. Ye, kanyo sikit hipak eh. Letuk. Bubui ni, ngade long gor perkara uji diam, tak karang ngado ni. Pekerajih nak habis je, nak habis. Teru tu kita apa dah. Ha, letuk ah. Karang nak be go. Ya, dah. Dah Tungguan do, mana pakjo? Mana pakjo? Pakjo, pakjo, pakjo, Pak pakjo, pakjo, pakjo, pakjo, Pak Ajo dah bang? Pak Ajo dah bang? menyanyi Ajo? Mereka dah bang? Pak Ajo, mereka dah bang? Pak Ajo, mereka dah bang? Pak Ajo, mereka dah bang? Mereka dah bang? Yang lagi... Alah, yang jua-juang ni? Oh, yang jua-juang ni? Yang keping pencerok rumah ni? Oh, kau mahu nyaman dah bang? Biar aku lebih baru, rumah dekat Aku dah bang, tengok dia kena lantam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 Pakan pomaga. Bele. Pak boy. lagi Riska yo Riska. Wajahnya Keposona, sampai aku tergila-gila. Oh, suka adik Pak Jul. Oh, mana lo tebu buat adik Pak Jul, buka adik Pak Jul. Oh, kau yang nak manjik Rista. Oh, kau je di merupakan adik Pak Jul. Kamu nak Rista kan? Nampak ramai. Nampak ramai. Haa. Eh, mungkin, Mak. Kan tahu kamu, Nyan. Kamu nak batik haki tak? Okeylah. Nanti pun. Jut. Kami ni. Ilu, nah, nah, rasa sure. <tiped> <tip> <"I'm not sure." tip> Nah itu nenek, nah ayah dah. ada bang Hai. Nana. Eh. Pak, kok mah? Mau bikin apa? Nana. Adik kan. Nana, Bang, heh, Bang, roan mursaya merumpokinang, Jakarta, Bang, enggak? Oke, nih. Nyo, Ayo! Hai bang! Hai bang! Hai bang! Eh, hai hai! Hai! Abangnya jangan bisa hendung bersama Rony yang merupakan anak Abangnya? Mbak Jafar kan? Ini saya berpuluh pun, apa itu? Ya, bertanggung. Eh, tapi manis ya. Oh, manis-manis ya, saya berpuluh, manis di dalam. Eh! Tunggu aku kena kan, Kak? Gede, gede, ไปดูว่าหน้าอายการบรรจุจะเป็นยังไงไปกัน aduh, aduh,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 Yang ini, yang Putih, yang tua, yang maci, kau Kau Bang. Ay bang. Ay bang. Ay, dia, dia. Batuin amlu, gua bangang. Yang dari itu. Iya, ya lalu lalu maju jauh perahu Kakak. Saya biar aktris, aktris abang dari edro, rumah. Aktris. <tuk> aku mi aku Kepun, buat baju kuning ni ngau, mau mau main alat. Apa-apa? Kau tak ngan apa? Persen-persen ni mau tayo itu. Apa? Apa? Kayak buat baju mewah jadi ngau kita pura. Tiap berapa lek loh tu? I dia elok ane boh, tapi elok berapa kerja? Ipan jera elok berumpang kerja. Ye, kau nyor di tiap eh? Lo tu. Bu-bu-inan! Nggak ada yang lelong buat pekerjaan. Jangan macam apa-apa yang lelong ni? Pekerjaan dah habis. Jom dah habis. Juru-juru, kita berapa dah? Wah! Lepas! Oh! Kau dah habis, kau! Tidaklah kajak di rumah. Kedang kajak-kajak! Kedang-kajak! Aduh! Kedang-kajak!